Bila dari ini, dari ini, dan dari di rumah belajar untuk saya dari mal, dari Mas, dari Mas Ini dia pesan nah, senapan Pancing karena kita serut pinggan. Ya. Dia pesan itu di Pantai barat Selatan, katanya. Ini sempat pantat senapan Pancing Pak. Ini dia. Ini mesjid lagi. Ini jebas sedang gede tapi gak ada yang berarti ini mati. Ini mati. Ini ada. Ini kantinnya 30 anda bisa lihat nomor lima untuk mengangkutkan hukuman Ini kantinnya nya 20 Oke, ini ada lubang sekuter yang konduk -konduk teren, ada, komen, ada yang Oke, kita angkat aja. Untuk memanfaatkan siapin ini, siapin. Ini untuk dibungkusnya, kata saya siapin kita bisa menggunakan satu apel biar aman dan dari bisa menggunakan apel-apel ini oke kita akan taping Terima kasih. Hmm. Ini and Berguha, terima kasih kita akan pergi ke itu nanti kita upload dan di video untuk video ini ya setelah pengiriman terima kasih satu malam ini mereaksi pengiriman ya ini bisa terjadi ini tanggal dirasa kalau terus tiga belas tiga belas tiga belas oke, belas tadi dapat potongan belas tiga belas tiga belas tiga belas untuk pengiriman reguler hari ini kasa kami diterapkan 20% Jadi nah jika ada order lewat itu, hari itu Pastinya anda dapat ikban potongan diskon ngomong dan Nah 30% juga kan Oke dulu jangan bisa subscribe Laman-lamannya lumayan orderannya Dan selamat banget untuk perhatiannya Selamat malam dan sampai jumpa lagi Semangat terus pantang mundur Salam, dan seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.